Wijaya Saputra alias Wijin mengunggah sebuah foto pesan masa kekasih Gisela Antarsya di akun Instagram terifikasi miliknya minggu 7 Juni 2020. Dalam oh, foto tersebut terlihat keduanya tengah berada di Jepang. Sayangnya kekasih Gisela Antarsya ini tak menjelaskan kapan tepatnya foto ini diambil. Chillin of 7 to do and get some first aid. Happy Sunday #tropiak #jepang. Begitu kekasih kisah Anastasia menuliskan keterangan untuk foto tersebut, bikin iri. unggahan kekasih Gisel begitu, ia biasa disapa. Ia pun bikin iri teman-temannya. Salah satunya melani Ricardo. Ah, kalian bikin iri. Tulis melani Ricardo di kolom komentar. Budi hanya itu saja, Melani berkatu juga menyebutkan keberadaan bisa dan Wijin di sana untuk menjalani foto di wedding, Kongres ya sudah private foto, tanpa melani. Malu-Malu Wijin tak atau membantah pernyataan Melani kado tersebut, namun ia memberikan emosi tanpa malu malu dari komentar Melani ini, tak sedikit net yang lebih setuju setelah Anastasia rujuk kembali dengan Gading Martin. Ia kirain Mama Giselle jadi rujuk sama Papa Gading. Tulis salah satu detik Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.